Guys! Udah waktunya istirahat nih Eh cari makan yuk Tenang gue yang traktir deh Kamu minta apa aja Dia traktir Kemarin aku dapat rezeki tahu gak Habis jual PT ayamnya makku Wah. 10 ekor habis gak bertelur-telur sih dia Katanya sih dikasih jamu Gak tahu jamu apa Jamu kape paling ya Guys! Mau sate, soto, bakso, terserah kamu, gak usah sungkan-sungkan, sebut aja Harga gak masalah, yang penting murah Guys, gimana aja sih? Oh, kan Iya, ya puasa. bang bang